Bung Tommy, tampaknya sudah tidak begitu gencar menulis tentang posmodernisme akhir-akhir ini. Apakah karena persoalannya sudah selesai atau sudah cukup tersosialisasi? Saya kira yang terakhir itu. Sudah tersosialisasi dan saya menulisnya tidak lagi dengan uh, terang-terangan mencantumkan posmodernisme. Dengan harap dengan harapan pembacanya itu uh, tinggal melihat bahwa logika itu logika posmo itu Logika posmonya yang justru lebih tersosialisasikan begitu Iya yeah. uh, Bisa diberikan bukti-buktinya dengan pernyataan itu Ya yeah, seperti tadi kalau saya menulis tentang sesuatu saya tidak perlu menjelaskan lagi bahwa ini posmo tulisan mm -hmm. saya tetapi mm -hmm. ya mengalir begitu saja yeah. gitu uh, sorry sebagai satu istilah atau sebagai satu pemahaman sebagai suatu pemahaman saya kira itu yang tinggal teraplikasikan sekarang di dalam tulisan-tulisan saya gitu mm -hmm. ya yeah. oke okay. uh, saya ingin lebih spesifik uh, anda membahas soal postmodernisme dan seni kontemporer kaitannya uh, dalam prakteknya di di Indonesia ya sebagai satu wacana yang baru Bagaimana Anda melihat kehadiran itu Dan keberadaannya bagaimana Dan hmm, apa sebetulnya Manfaat yang mau ditawarkan Sebenarnya kalau kita lihat Kasus di Indonesia ya kita melihat sebagai sebuah peristiwa dalam hal ini seni yang kita sebut seni posmo itu memang masih dalam kondisi yang belum lama itu ya. kita mm -hmm. tahu bahwa waktu itu pada tahun 94 itu kalau nggak salah bienal seni rupa itu yang di tim itu, itu kan mm -hmm. yang dikuratori oleh Jim Supangkat mm -hmm. di sana mulai Uh, merebak isu tentang seni postmodernisme itu, hmm. Hmm. itu sejarah yang masuk di dalam Indonesia yeah. sekalipun kalau kita lihat di barat itu sudah muncul pada tahun-tahun 60-an uh, itu 94 ya, uh, kalau bisa dibandingkan misalnya dengan pameran uh, seni patung kontemporer pada tahun 70-an waktu itu Anda bisa hmm. uh, konfirmasikan ya saya melihat bahwa semangatnya sebenarnya sudah ada pada saat itu cuma belum terformulasikan ya, ya. dan hmm. belum orang belum melihat itu sebagai seni postmodernisme hmm. ya. ya. setelah tadi yang biennal itu dikuratori oleh Jim Supangkat barulah di di sana ada usaha melihat gejala ini peristiwa ini bisa kita sebut sebagai seni postmodernisme hmm. Nah uh, saya ingin melihat tapak-tapaknya di situ ya Setelah katakanlah misalnya di Binal uh, Di tim itu terus kemudian Anda Bagaimana Anda melihat misalnya ada peristiwa Nurgura Rupa misalnya Itu juga sebagai sebuah pemicu merebaknya postmodernisme itu ya Saya sendiri menulis laporan nah. tentang nurgoro rupa itu dan itu bisa dilihat dalam buku saya yang wacana tragedi dan dekonstruksi kebudayaan. Itu saya tulis cukup panjang lebar tentang nah. uh, seni postmodernisme itu. Buku, buku Anda tahun berapa itu? Itu tahun 95 diterbitkan oleh Jentra Jogja. Oke. Ya. Okay. Yeah. Nah, uh, begini, dalam beberapa wawancara terdahulu itu ada satu kesan yang sangat kuat bahwa Persoalan seni kontemporer di Indonesia itu tidak atau uh, belum sangat kuat. Nah, dikaitkan dengan pernyataan Anda yang yang pertama tadi, setuju tidak Anda dengan uh, hal itu uh, soal seni kontemporer kita belum atau tidak sangat kuat? Atau mungkin Anda punya pernyataan yang lain? Kalau saya bereaksi dengan pernyataan belum uh, kuat, itu tentu saja saya haruskan tahu benar-benar pernyataan itu hmm. oleh siapa dan tentang hmm. apa, di mana hmm. tidak kuatnya. Nah itu yang belum saya tahu, jadinya okay. saya tidak bisa menjawab <laughs> itu di sini. Oke, okay. uh, saya bisa uh, hmm. sedikit putar ulang. E, dalam salah satu wawancaranya dengan Pak G. Darta Sugio itu Persoalan infrastruktur dalam seni kontemporer kita itu masih sangat lemah sekali Misalnya juga dalam hal ini lembaga pendidikan misalnya Kemudian juga e, infrastruktur dalam pengertian backup dari pemerintah misalnya Terus kemudian juga e, apa? tulisan-tulisan uh, atau referensi-referensi tertulis mengenai mengenai itu, buku-buku dalam hal ini itu masih sangat lemah sekali, juga dalam hal ini misalnya juru bicara-juru bicaranya misalnya, itu antara lain pernyataannya kalau yang terakhir itu saya setuju itu ya, mm -hmm. bahwa di dalam literatur-literatur atau di dalam komentar-komentar tulisan-tulisan ya, dan sejenis itu, kita memang belum kuat di sana ya, secara kuantitatif itu belum gitu kuat. Tetapi kalau soal infrastruktur, saya kira itu tidak ada hubungan langsung dengan kreativitas seni kontemporer. Gitu. Tidak berhubungan langsung. Tidak, gitu, ya? tidak berhubungan hmm. langsung. Gitu. Seni kontemporer itu bisa aja mengambil uh, apa ya media-media yang hmm. sehari-hari yang mungkin tidak. Ada nilainya di pasar, hmm. itu bisa hmm. aja dilakukan. Saya mm, misalnya menemukan batu pasir atau apa hmm. itu yang tercecer di mana-mana aja, hmm. yang tidak perlu saya beli hmm. itu tentunya mahal hmm. dan kemudian hmm. ya, memang gratis gitu, itu ya, bisa ya. aja kita tampilkan sebagai sebuah ah. seni ya kreasi. Ah. Jadi tidak ada langsung ah. keterkaitan dan, langsung ah, ah. dan tidak ada urusan dengan oh, apakah. Gedung kesenian terbatas satu tidak? Nah, itu gitu sama ya. sekali tidak ada hmm. gitu Orang seni itu jangankan seni kontemporer Orang berseni aja mau seni apa itu hmm. kan harus dibatasi oleh ruang gitu hmm. Oke okay, Bu uh, Satu hal yang pasti bahwa postmodernisme Saya kira sangat mengagungkan uh, pluralitas gitu Bahkan kemudian juga mungkin muncul istilah uh, multikulturalitas gitu Iya. Tidak ada referensi tunggal Tapi uh, Begini Anda melihat tidak tentang budaya uh, Logosentrisme yang dibangun Ini agak aktual dikit gitu Pertanyaannya yang dibangun oleh sistem Politik orde baru selama 30an tahun ini uh, Dan apa Akibatnya yang, yang paling nyata antara semangat pluralitas yang dibawa oleh uh, pandangan postmodernisme tadi dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat kita itu pertanyaan yang baru saja saya persoalkan di uh, seminar tadi yang diadakan oleh pantheon, lembaga pantheon tadi oh, iya. saya bicara soal Bagaimana kita bisa melihat realitas itu dari kacamata posmo di dalam orde baru itu saya singgung bahwa pluralisme itu selalu diantisipasi dengan pertanyaan bagaimana kita menyeragamkan atau mencari suatu kesatuan makna di dalam pluralitas itu cara orde baru dan hasilnya adalah penyeragaman dan uh, Pembentukan suatu asas tunggal atau makna yeah, yeah. tunggal, itu yeah. kan sama saja mm -hmm. dan kita tahu itu adalah pembungkaman terhadap lokal-lokal mm -hmm. atau pluralitas yeah, gitu. yeah. kita mementingkan suatu kesatuan tetapi ternyata itu kepleset yeah, yeah. dan dalam hal ini pluralitas itu tidak muncul, gitu, mm -hmm. karena antisipasinya seperti itu mm -hmm atau kita tidak siap dengan dengan uh, pluralitas dalam pengertian begitu katupnya lepas begitu. Saya tidak tahu apakah yang disebut kita itu pemerintah atau rakyat itu yang tidak siap <laughs> gitu. Saya kira kalau rakyat sendiri terbiasa dengan hidup plural, kita saling hmm. hormat menghormati satu sama lain tetapi pemerintah dalam hal ini selalu kan memberikan uh, menyuntik atau apa itu membelung kami keragaman ini di dalam satu kriteria yeah, yeah. tadi itu, uh -huh. asas tunggal tadi itu, semua harus yeah. begitu, kehidupan yeah. beragama pun harus begini begitu, uh -huh. ya. jadi disetir sedemikian rupa yeah. untuk se mengikuti selera penguasa Orde Baru saat itu nah dalam historia politik yang sekarang ini dimana uh, apa katakanlah misalnya ada kerusuhan di sana sini begitu mm -hmm. saya kira itu masih akibat dari sebuah akumulasi keku, keku, kekuasaan yang berasas tunggal hmm. itu ya pada saat itu tidak bisa tidak dibiarkan pemikiran-pemikiran kritis berkembang yang seharusnya pemikiran kritis itu sebenarnya bisa memaknai pluralitas yang ada tetapi itu dibungkam jadi hmm. ya tidak muncul nah sekarang hal itu Menjadi sebuah letupan dari akumulasi yeah. seperti itu yeah. Yeah. Jadi apa yang selama ini kita lihat Akhir-akhir ini kita lihat dengan kerusuhan, pembunuhan di mana-mana Itu saya masih menganggap itu adalah akibat dari akumulasi kekuasaan orde baru gitu. Kita tidak mm -hmm. bisa mengatakan bahwa pluralisme ini ini Inilah yang pluralisme kita impi impikan, Yang terjadi seperti ini Saya kira cara pandang seperti itu salah, itu keliru uh -huh. itu. Bahwa ini akibat dari pluralisme sehingga terjadi kerusuhan uh -huh. seperti ini uh -huh. Itu akibat dari uh, kita tidak cukup punya ruang untuk berlatih soal uh, pluralisme tadi eh, Saya kira itu dan kerusuhan-kerusuhan ini kalau kita boleh berasumsikan bahwa ini masih dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan uh -huh. satu uh -huh. sku menggagalkan reformasi. Uh -huh. Jadi uh -huh. kerusuhan ini masih ingin mengembalikan status uh -huh. quo yang ada gitu pada uh -huh. bentuk tunggal. Gitu. Uh -huh. Oke, okay, jadi itu masih masih masuk dalam social engineering atau mungkin politik engineering gitu ya? Iya yeah. Oke. Okay. <laughs> uh, nah ini dalam dalam konteks itu, uh, apakah hajaran tentang delegitimasi? Dan kemudian juga de dekonstruksi ya itu bisa bisa diwujudkan gitu. Nah e, kalau misalnya bisa atau misalnya tidak, hmm, apa saja e, persyaratannya? Saya kira persyaratan yang mendasar di situ adalah membangun sih, sikap toleran pluralisme hanya mun, bisa muncul berkembang segar kalau ada toleransi toleran. itu kalau ya. tanpa toleransi tentu saja itu tidak akan muncul dengan segar gitu uh -huh. jadi sikap toleransi yang perlu kita bangun sekarang maksudnya toleransi ini ya kita belajar dulu pada diri kita sendiri uh -huh. itu kita mm -hmm. ini melihat diri kita ini siapa gitu, mm -hmm. siapa aku mm -hmm. nah ini juga yang saya uh, baru uh, bicarakan tadi mm -hmm. di dalam seminar mm -hmm. kita apakah yeah. uh, terus menerus mencari sebuah prinsip aku mm -hmm. di dalam uh, saya ini, kehidupan mm -hmm. kita ini ataukah saya mengenal diri saya ini tidak terlepas dari orang-orang lain gitu mm -hmm. Uh, aku uh, yang pura uh, gitu. uh, hmm. uh, sorry, itu artinya uh, toleransi antar siapa dalam, dalam relasi itu? toleransi terhadap diri sendiri dulu gitu. Dari bahwa diri saya mengenal saya ini di dalam proses sosialisasi dari anak kecil ya. misalnya ke kemudian uh. sampai dewasa saya ini kan menerima teks-teks atau ajaran-ajaran ya. dari berbagai hmm. orang, berbagai pihak dari hmm. berbagai agama dari berbagai suku, berbagai hmm. golongan saya mengenal proses seperti itu jadi muncul di dalam teks yang kompleks, yang plural mm -hmm. nah kalau saya mengatakan saya harus begini punya prinsip dengan demikian kan saya ini menghilangkan yang teks-teks plural yang ada di dalam diri saya nah menghilangkan ini uh, mm -hmm. lebih kepada cara penyangkalan gitu nah disitu yeah. ya terjadi, kalau kita menyangkal berarti kita membunuh seperti membunuh teks-teks yang plural di dalam diri kita Nah, hmm. kalau itu terwujud yep. di dalam sebuah kekuasaan, kita hanya berpedoman pada prinsip aku, oh. egoisme kita gitu. Oke. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, uh, untuk pendengar uh, acara ini Uh, Bung Tommy FAW ini baru saja kita curi dari dari uh, satu diskusi yang panas yang diadakan di Jogja, jadi mungkin juga masih terbawa uh, begitu. Tapi saya kira uh, banyak sekali yang bisa uh, nanti akan dibicarakan oleh Bung Tommy tentang postmodernisme dan seni kontemporer. Ada uh, pertanyaan lagi begini, Bung Tommy, dalam relasinya dengan lembaga kekuasaan yang tadi sudah sedikit disinggung. Apa sih sebetulnya? E, kemanfaatan seni itu Sampai sampai katakanlah misalnya Plato mengatakan bahwa pemimpin itu Harus belajar seni gitu Harus belajar dari seni e, Kenapa harus, harus Seperti itu misalnya Tetapi kemudian kalau misalnya e, Pemimpinnya itu Misalnya punya e, Wawasan tentang Kesenian apakah itu juga Merupakan salah satu e, Sudah bisa dibuktikan Uh, bahwa hasilnya, katakanlah lebih baik misalnya Saya menjawab dulu bahwa seni itu merupakan bagian di dalam kehidupan kita ya hmm. Seni itu ada di uh, samping unsur-unsur kehidupan lain misalnya ekonomi, agama, hukum, politik, teknologi, dan yang lain-lain gitu yeah. Dalam hal ini secara ontologis seperti itu saya tidak menganggap bahwa seni adalah sebuah substansi di dalam kehidupan Bukan sebuah substansi Iya, mm -hmm. tetapi itu bisa kalau seseorang yang menganggap bahwa dia memang hidup dari situ gitu Ya, kemudian akan mati dari situ ya silakan saja kalau dia menganggap gitu. Tapi secara objektif seni itu hanya ada di samping kehidupan-kehidupan yang lain. Dia bisa memberi warna uh, terhadap unsur-unsur kehidupan yang lain itu dan warna ini kan warna keindahan. Dan ya, ya, kalau ya. kita berbicara tentang warna keindahan, di situ ada kelembutan hati, Aha. atau ya, seperti tadi kita bicarakan tadi, ada hmm. perasaan menikmati di hmm. situ, gitu kan? Dan dibawa kepada sebuah dunia yang memang, ya, indah itu kan bisa kita katakan gimana ya, ada penghayatan Aha. atas keindahan itu ya, ya. berbeda dengan, ya, tentu saja, praktek-praktek. Kekerasan kalau kita mau hmm. mengambil contoh yang sederhana gitu hmm. uh, Bagaimana kita mengerti keindahan ya itu hmm. aja kita counter dengan istilah yang uh, berbeda seperti itu, itu bisa itu. berpengaruh dalam praksis kehidupan manusia gitu Saya kira kalau kita berbicara dari sejarah peradaban itu tentu saja sangat berpengaruh itu hmm. Kita tahu bahwa uh, kebudayaan juga modern sampai ke yang kita sebut postmodern ini seni tentu saja sangat berperan misalnya dari Renaissance kita kenal seni uh, yang ditelurkan oleh Leonardo da Vinci Raphael mm -hmm. dan mm -hmm. yang lain-lain seni maupun sastra itu kan berperan juga di dalam uh, mengembangkan kebudayaan dan peradaban itu ya yeah, ya yeah, yeah. oke okay, oke okay. uh, nah bagaimana relasi seni dengan persoalan-persoalan di, di luarnya misalnya persoalan ekonomi persoalan politik teknologi atau mungkin juga agama bukankah dalam keberadaan itu e, seni terasa menjadi sangat inferior bisa dikatakan seperti itu seni itu bisa menjadi inferior kalau unsur unsur kehidupan yang tadi itu sudah demikian menganggap seni itu tidak ada apa-apanya mm -hmm. di dalam hal ini tidak ada apa-apanya itu dihitung dari segi komersial mm -hmm. atau dihitung dari uh, segi dia tidak bisa menjadi sebuah alat propaganda politik misalnya gitu ya mm -hmm. itu tentu saja bisa dikatakan dia dengan sendirinya menjadi inferior seni itu tetapi juga di hal pihak lain seni itu juga menjadi inferior kalau dia bisa Menjadi, eh, superior ya, kalau dia bisa menjadi sebuah alat propaganda bagi politik uh -huh. Di mana uh, pemegang kekuasaan tertentu itu bisa mempertahankan status quo-nya Atau bisa mengembangkan kekuasaannya itu dengan hmm. menggunakan seni Ya, dilihat sebagai uh, alat di situ, seni itu okay.